mangaruga. Coba mangaruga ditutup. Lanjut kan? Ini pengukuran pertama 18 sama. Iya. Kemudian pengukuran kedua 21. 21. Coba lagi satu kali. Eh, Di lagi satu kali. Kita ngene satu dua. Sampai. Sampai. Pak Ismail, dapatnya alat ini dari mana? Dari Dinas Pertanian. Sih, dari dina pertanian ini, tujuannya untuk mengukur untuk mengukur ah, ya. apa ya? Kadar air. Kadar air. ini kita dicoba ya. Coba yang ketiga kalinya. Tiga kalinya. Ini on ya? On. Ada. Ya, ini nanti kayak buyang gitu ini. P1 muncul. Ini kalau P1 ini bisa P2, P3, P4. Bisa, nah, ini jawabannya ya. Ini turunkan. Kalau P2 itu apa? Baik, sampai sampai ada. apa-apa, ya. tapi kita praktekkan di video ini. P2 itu P3 gandum. Ya. P4. P4. Cabe, ya. bunga matahari ya. Kemudian jagung. Nih. 5 jagung, 5 jagung, 6 berli, 6 berli ya. atau beni lobak. Ya. Terus padi, terbutir panjang. Ya. P7, nasi. Nasi. Ya, nasi, nasi okay. ya. nasi. Juga bisa buat ngukur nasi. Ukur nasi, gini. nasi gini. Yeah. Yeah. Akhirnya mungkin air okay. kurangan. Terus P19, kacang. Kacang. Oh ini bukan berurut gini tapi p20 sampai p20 ya ini. kalau untuk P2. p19 itu apa p12 kapas. Kapas. Kapas. kapas kapas ini sampai p20 kapas p20. residu kapas residu kapas residu terakhir itu. ini macam-macam ini, ya. ini kita sekarang mau ngukur tadi padi iya apa ya jadi p1 di p1 dilanjutkan dimasukkan di kelompok di okay. berkait uh, bersama hidup petani hidup. di ya. kelompoknya Pak Ismail, kelompok apa Pak Ismail? kelompok besukan ya. kelompok besukan ya, di mana? nah ini proses awal ini. proses awal ya, ya. Okay. Setelah itu, buka. ini ada gambar di atas ya, yang kasi. harus masuk dalam ruangan, Iya, itu kan ini anu, kapasitas Ini, ini, anu kapan okay. ini udah ini korek, ditutup, tutup, ditutup, alat ini mungkin buka, buka, buka, buka. buka. Dan, dan, ini nah betul ini, nanti betul akan ditulis nunggu waktu dua satu kode tadi berarti sama dua ya yang dua dua tidak ada artinya kadar air di 2. dalam ini ya, yang dua puluh satu tiga yang na nanti targetnya itu harus ke berapa gitu 14. ya untuk layak di ya. ke empat belas empat belas ini ya berarti ini sudah berhasil? berhasil berarti alat ini Kampang, Pak, bisa alat untuk apa? menjadi anu, alat ukur Selat jadi paku, jenengan jenengan uh, apa mengeringkan padi itu apa nanti mau disimpan atau gimana ini diukur dulu yeah. kalau mau disimpan itu kadarnya standarnya itu berapa atau jangan sampai kekeringan karena yeah. kalau kekeringan itu malah itu uh, patah -patah, hancur nanti hancur itu Jadi, dengan adanya alat ini, didengar, ya diuntungkan, sabar, terus, kapan ya? Jangan ya, sampai kualitasnya yang ya, ya. yang Maksimu. di apa diharapkan waris, waris, waris, waris, dua hari waris, hari, waris, coba Dua hari ya, dua coba waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, waris, Buat sampai 2 hari, jemuran kita sampai Jadi dengan pengukuran dua gani, ini, tadi karena ini masih latihan, di angka 21 ini berarti kapak, uh, Kering, kering, kering, kering, kering, sawah? kering, sawah. kering, sawah kering, ya, ya. kering,